Uh ada sapi teman-teman. Habis Nih. Uh, keren. Coba ada apa lagi ini? Wih, uh, ada kuda. teman-teman hari ini kita kedatangan permainan baru nih hmm, ada kereta dan ada hewan-hewanan yuk coba kita buka sama-sama yuk susu nih, wih keren, wah, ada apa lagi ini, wih ada kuda, wih. dapat apa lagi ya, uh ada taman bunganya nih, keren keren, satu lagi, uh ini apa ya teman teman, kerbo kayaknya nih, kerbo kerbau apa bandeng, wah wow. hey. Sini, ini ada rusa. Teman-teman, sebuah satu lagi, kita dapat apa ini? Yuh, ternyata sekereta Teman-teman, ini aku sekali, ini wih! keren wih uh, ada banyak teman-teman wih uh, ini ada kereta apa ini tangki wih Bro. ada kereta minyak nih wih. keren keren terus ada apa lagi ini Oh wow, ada gerbong penumpang wih. terus ada lagi uh Gerbong penumpang lagi, uh, oh, ada dua. Oh, gerbong kontainer nih buat barang-barang. Hi, -barang. terus ini, motifnya. Oh, keren ya. Oh, oh. ini teman-teman, kita lihat. Keren. Yuk, kita pasang sama-sama yuk. Cik. wih sudah kepasang teman-teman <SILENCIO> ada sapi ada sawah. wah ini lokomotifnya keretanya teman-teman wih. wih keren ya wih. ini gerbong penumpangnya wih ada lagi wih lokonya ada truk lagi, hmm. terus, hmm. Wah, ini lokomotifnya keretanya teman-teman, ih, uh keren ya, eee. ini gerbong penumpangnya, ih ada lagi, ih lokonya ada truk lagi, terus. Hmm, yuk coba kita nyalakan yuk Wih, wah tentang suara keretanya, uuu, uuu, uuu, wah,